Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada sebuah kabar dan info untuk kita semua warga Konoha dari Leslar Metaverse Perhatikan persahabat, di akun Leslar Meta Force ini menginfokan untuk kita semua warga Konoha Bahwa 9 hari lagi menuju freestyle Tuh persahabatnya untuk Leslar, 9 hari menuju freestyle Disimak di kalimat info caption yang dituliskan. Sabar ya, tinggal 9 hari lagi. Untuk bisa dapetin Leslar yang kalian tunggu-tunggu koin, -tunggu Leslar ini bisa kalian gunakan. Nanti untuk masuk ke dalam Leslar Metaverse, ada yang udah penasaran nggak? Nih sama bentuk dari Leslar ini buat yang penasaran. Yuk langsung join grup telegram kita yang asli. Klik link di bio ya, tuh bersahabat ya. Mudah-mudahan, apapun yang dilakukan dari Leslar, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Terkhusus kita semua fans sejati, mudah-mudahan tetap kompak. Mendukung yang terbaik buat idola kesayangan kita. Untuk berikutnya, kita simak juga di unggahan spesial Ayah Kejora, ya. Satu jam yang lalu, mengunggah sebuah postingan foto keluarga besar. Tuh, Masya Allah banget, ya. Ini keluarga besar, Bunda Lesti Kejora, bahagia banget ya melihat postingan ini Merasa tentunya kita diberikan kebahagiaan yang luar biasa oleh keluarga Leslar Komentar pun banyak sekali diberikan Salah satunya dari Om Kevin, di sini memberikan tanggapan komentar Sehat-sehat ya Ayah Kejora, sekeluarga, amin amin amin ya robbal tuh Ini doa yang tulus diberikan oleh om Kevin untuk keluarga besar ayah kejora bunda lesti kejora masya Allah banget ya dan selanjutnya kita lihat juga persabed ya keunggahan Mas Gong Li ini menginfokan juga nih soal YouTube Leslie Entertainment Alhamdulillah ini kabar bahagia banget ya tinggal sedikit lagi subscriber last long entertainment mencapai 1 juta Tuh, kurang 40 kak menuju 1 juta semangat yuk bisa yuk itulah yang di oleh mas Gongli. mudah-mudahan di bulan ini persahabat bisa tembus di angka 1 juta kurang 40 ribu lagi nih mudah-mudahan tembus dan selalu semangat untuk memberikan karya-karya terbaiknya untuk kita semua dan berikutnya persahabat perhatikan juga ada unggahan spesial dari akun Leslar Entertainment. Ini baru saja mengunggah sebuah postingan foto Bunda Lesti Papa Bilar yang lagi menggendong BBL. Ini momen ketika acara tasyakuran ya dan sekaligus akikah BBL. Dan kita lihat juga nih ada sebuah info yang kita dapatkan dari Leslar Entertainment. Tulis pertanyaan kamu untuk kakak dan dede apa aja yang pengen kalian tahu. Akan dijawab langsung sama mereka Tayang di setiap hari Jumat Di Youtube Leslar Entertainment Tuh persahabat ya Silahkan nih Untuk kalian semua yang ingin bertanya Kepada Bunda Lesti dan Papa Bilar Bakal dijawab langsung oleh mereka semua Masya banget ya Ini Leslar A Ini spesial banget di hari Jumat Pertanyaan dari kita semua akan dijawab oleh Bunda Lesti dan Bapak Bilar Kita simak juga nih di kalimat komentar yang diberikan oleh para sahabat Yakni dari akun Teddy Lal Kejora Mengatakan ada niatan ajak Abang Fatih main ke Medan sama Cianjur gak nih? Tuh. Ini pertanyaan pertama nih persahabat ya dan kita lihat juga ke komentar berikutnya Dari akun Rossi Anuskal Leslar24 Mengatakan di kolom komentar Apakah ada rencana Leslar Entertainment keluarkan produk atau fun goods? Karena jujur, saya pribadi pengen banget punya barang atau something yang berbau Leslar yang original. Ini juga pertanyaan yang bagus ya. Mudah-mudahan dijawab nih oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar. Kita doakan saja, mudah-mudahan Leslar selalu berkembang dan sukses serta jaya selalu. Amin. Selanjutnya persahabat juga mendapatkan info spesial juga yang kita dapatkan tuh Ada sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan OTW antar album Abang L Masya Allah banget ya bakal nambah lagi di dinding rumah Postingan foto-foto cute persahabat dari Bunda Lesti, Papa Bilar dan BBL Masya Allah banget ya mudah-mudahan Semua apapun yang dilakukan oleh idola kesengan kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran Dan kita lihat juga nih di simak persahabat ya ini ugan spesial Momen ketika Papa Bilar syuting kemarin nih Dengan Bunda Lesti Masya Allah banget ya, kita tentu bahagia banget Alhamdulillah selalu diberikan, selalu disuguhkan vitamin-vitamin bahagia yang selalu membuat kita semangat mendukung apapun yang dilakukan oleh Leslar dan kita masih menunggu kejutan lain dan kabar baru selanjutnya jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya